serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate seputar Leslar tentunya Menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru persahabat yang untuk mengawali percobaan kita Tentunya ada info resmi dari Indosiar Ini kabar bahagia banget untuk kita semua Perhatikan di laman akun Instagram Indosiar yang baru saja mengabarkan menginfokan bahwa malam ini bakal ada acara Wonderful Journey 27 disiarkan secara live di Indosiar jam 18.30 waktu Indonesia Barat yang membuat kita bahagia karena ada Bunda Lesti dan Papa Billar yang akan mengisi acara tersebut ya. Wow, bahagia banget Dan kita lihat di sebuah kalimat caption info yang dituliskan Kemeriahan malam puncak di konser Wonderful Journey akan diberiakan oleh sederet artis top serta papan atas tanah air. Jangan lewatkan malam spektakuler konser Wonderful Journey malam ini pukul 18.30 hanya di indosiar atau video.com. Wah, wow, bahagia sekali persahabat ya Akhirnya Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Ini ikut memeriahkan acara konser Wonderful Journey 27 Perhatikan juga di kalimat komentar yang diberikan oleh para fans Ya, ini dari akun rahma.aini29 Wah, ada papa sama bundanya abang L Katanya tuh Ada juga komentar lain Diberikan dari akun Instagram Yusniar646 Wowo, ada leslar semangat Bunda Abang El Asyik katanya tuh dari Decai Ca, persahabat ya semangat banget kalau ada Bunda dan Papa Bilar mudah-mudahan acara yang diberikan kelancaran kesuksesan amin dan kita lihat juga ke unggah berikutnya diunggah hanta dahara juga menginfokan untuk acara malam hari ini persahabat ya tuh naik kata kak Wanahara nih ada si cantik dan si ganteng Bunda Lesti dan Papa Rizki Bilar wow oh, makin gak sabar banget ya melihat penampilan di Lesti Rizki Bilar malam hari ini di panggung indah siar mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan dan kebahagiaan untuk idola kesayangan kita untuk ke kabar berikutnya ada unggah spesial juga dari Bang Ariel yang satu jam lalu mengunggah sebuah postingan Foto Lesti Rizky Bilar dan Abang L ketika momen pemotretan atau photoshoot persahabat ya Di postingan ini ada kalimat yang luar biasa selalu dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah Sehat-sehat selalu kalian bertiga amin doa terbaik pokoknya untuk kalian Hashtag Leslar Entertainment Wow doa terbaik pokoknya Dari Bang Ariel untuk Leslar Mudah-mudahan doa baiknya Dikabulkan bersahabat yang luar biasa Dukungan support yang tulus Selalu tentu diberikan oleh Bang Ariel untuk Leslar Mudah-mudahan Bang Ariel juga diberikan kesehatan kebahagiaan dan selalu bisa menjaga idola kesayangan kita amin ya rabbal alamin dan tentu di pasangan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yakni dari akun Ririn Fadisa mengatakan Amin Bang Boril juga sehat-sehat ya Biar bisa jagain keluarga kecil Leslar tuh, Amin Ada juga komentar lain diberikan di akun mukminat ini Masya Allah semoga selalu menjadi keluarga yang harmonis Untuk Leslar Amin Doa-doa Yang tulus tentunya selalu diberikan dari orang-orang baik juga Yang tulus mencintai hidup kesayangan kita Ke kabar berikutnya Ada sebuah kabar bahagia juga untuk kita semua Alhamdulillah untuk Lentera single terbaru di The Lasty Official Music Video Persahabat ya Viewersnya sudah hampir mendekati 2 juta Sedikit lagi saja persahabat Ya pasti sekarang sudah tembus 2 juta Masya Allah Mudah-mudahan Tentunya Lentera menjadi single terbaik di awal tahun 2022 dan mudah-mudahan bisa selalu booming dan trending nomor satu. Amin Ya robbal alamin, jangan sampai menyerah persahabat ya Kita buktikan kekompakan kita bahwa Lentera single terbaru di The ini bisa pucuk nomor satu. Amin untuk berikutnya juga persahabat ya kita lihat di disini ada sebuah unga spesial yang tentu diposting oleh untung ada anji katanya tuh wow nama akunya cute banget ya persahabat ya diposting oleh akunya selalu skersi ini ketika momen syuting model video klip lentera persahabat ya luar biasa mudah-mudahan semuanya sehat semuanya bahagia Tuhan tentunya mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Selanjutnya juga persahabat perhatikan di sini ada sebuah unggang spesial banget yang membanggakan untuk baby L tentunya persahabat ya. ada sebuah kalimat komentar yang membuat kita bahagia dari Aula dot Lastarim underscore mengatakan gua bukan fans Leslar tapi masya Allah ini anak ganteng sejak dini candu banget mukanya semenjak ada anak ini gua sama teman-teman jadi pada ngikutin. katanya tuh wah wow, abang L udah punya Fans Besni, Masya Allah banget ya, tabarakallah Muka Abang El macok banget, ganteng sekali katanya bersabat ya, bikin candu, hingga yang bukan fans saja sekarang sudah mengikuti luar biasa. Mudah-mudahan selalu banyak doa, dukungan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan tentunya kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, hingga cedokan vitamin di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini juga informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.